Hei, Amit. Halo. Eh, hey, mau apa? Mau cari mainan lagi ya? Iya. Dimana? Di mana? Di... Di laut. Iya. Di pinggir pantai. Iya. Ayo. Oke. Okay. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah, ambil dulu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Kita cari mainan dulu, guys. Mainan apa? Mainan laut ya, iya. mau cari ikan ya? Oh, guys, astaga, banyaknya ikan di sini. Oh, kita dapat ikan apa ini? Warna apa? Mana coba lihat? Coba lihat, wow, ikan warna biru. Blue Oke okay, kita simpan ya Ada lagi ya Coba wow. lihat Ini warna apa Apa bahasa inggrisnya kuning Yellow Oke okay, kita cari lagi Wow becek guys Pelan-pelan ya Jalannya harus pakai sandal Karena nanti Ada yang tusuk Oke okay. Cari lagi, ada wow. Wah, coba lihat. Wow, dapat ikan lagi, Hamid. Coba lihat, aku lihat ini. Kenapa ikan warna? Apa bahasa Inggrisnya orange? Orange, oke. Okay. Aduh, udah dapat ikan lagi, teman-teman. Wow, banyaknya. Wow. Wow. Oh. 1 2 3 4 5. Wah. Oke, di mana? Sana. Ayo kita cari. Wow, ini apa? Hey, ini apa? Wow, teman-teman, kita dapat bintang laut juga. Ini banyak hidup di pantai teman-teman. Ayo kita cari lagi. Ayo, simpan dulu. Ya, simpan dulu bintang laut. Wow, ikannya banyak. Wow. Teman-teman kita dapat banyak ikan. Teman, ayo kasih masuk. Oke, okay, ya kita jalan lagi. Oh, ada lagi ya? Iya, ada lagi. Itu ikan apa? Ikan paus ayo kita masuk masukkan sini oke dapat lagi teman uh banyak uh oh, itu di sana teman ini aduh wow banyak nah ini ikan apa hmm, ikan warna apa ikan pari ini teman apa lihat apa lihat wow ini ikan pari Ya. Ayo Ada lagi Ada lagi Ya dapat wow. Ikan Warna-warni Masih ada ya Coba lihat ini wow. Apa ini ini apa? Bintang laut. Bintang laut ya? Iya. Wow, bintang laut yang besar. ayo, simpan. Wah, kita dapat banyak hari ini. Wah, cari lagi. Apa itu? oh, ada ikan melomba. Ayo coba ditangkap. Nanti lepas. Wah, wow. dapat. Oke. Okay. Ayo kita ke sana. Siapa tahu di sana masih ada ikan. Ayo kita cari. Wow ini. Wow. Masih ada. Waduh, ikannya terdampar. Ikannya mati guys. Nah, tidak dapat air. Waduh, kasihan sekali ya. Iya. Ayo cari lagi. Siapa tahu masih ada. Ada dapat kepiting. Mana? Di mana? Ah. kepitingnya sembunyi. Awas, jangan dipegang. Jangan dipegang nanti dicapit. Waduh, Jangan pegang capitnya ya. Ini kepiting. Ya. Ah pelan-pelan dipegang jangan dipegang capitnya Ayu, nanti dicapit ikan? teman mana ayo kita simpan lagi, ini kepiting beneran atau mainan sih no. ah. wow hari ini kita dapat banyak ya iya mana lagi kang kayaknya sudah sudah banyak nih kita dapat ayo kita pulang mobil-mobil. Oh iya, kita nanti cari mobil-mobil lagi ya, teman. Iya. Bilang, <laughs> Hei teman." Hai teman. Jangan lupa Jangan lupa like. Like dan subscribe. Dan like. Karena kita Karena kita masih mau cari mainan lagi. Mau mau cari mainan lagi. Ini bawa iya, dapat.